Halo semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Nah, di sini kita mau bikin dessert box yang lagi viral. Dessert boxnya namanya Milbath Trilages. Ada susu, ada gula, ada tepung, ada telur, ada mentega. Pertama, kita kocok telurnya. Di sini aku pakai 3 butir telur utuh dan 1 kuning telur ngocoknya sampai dia kaku mengembang seperti ini ya setelah itu kita masukkan tepungnya yang udah diayak tentunya kemudian kita campurkan dengan mentega menteganya dicairin dulu ya oh ya, kalau nyampurin mentega jangan lupa ambil sedikit adonannya terus kita campur-campurin di wadah menteganya dulu ya sampai larut seperti ini. Setelah rata, kita masukkan ya ke adonan tepung tadi. Kemudian kita panasin dulu ovennya, siapin loyang yang sudah dialasin baking paper. Di sini aku pakai loyang ukuran 20x10, kalian bebas kalau punya loyang yang lebih gede juga boleh. Di sini aku bagi dua adonannya supaya nanti pas memotongnya gampang ya nah setelah itu kita mau siapin krimnya krimnya apa aja Di sini aku punya tiga jenis susu ada susu carnation, evaporasi, sama susu kental manis ukur aja sesuai takaran nanti aku tulis ya di description boxnya kemudian kita mau campurkan whipping cream cair dengan gula halus dikocok sampai kaku seperti ini kita masukkan ke piping bag atau plastik segitiga nah ini udah aku ratain semua kita masukkan lalu roti tadi kita biarkan dingin setelah itu kita siapin pisau untuk motong rotinya Terus kita oles atau siram dengan tiga susu tadi yang udah kita kocok Siram sampai permukaannya basah ya Supaya dia tetap moist karena rotinya benar-benar kering nggak perlu ditusuk-tusuk dia sudah berpori Jadi kita bisa siram aja Kemudian kita beri topping atasnya dengan wiping cream tadi Diratakan ke seluruh permukaannya sampai menutupi permukaan roti bebas aja, jangan terlalu tebal juga karena kita akan bikin 3 lapis kalau sudah, kita rapatkan terus atasnya kita kasih keju Di sini aku pakai keju cedar ya hasilnya, ini bisa untuk 2 dessert box enak banget loh, super banget enaknya dicoba ya, jangan lupa subscribe